back to my youtube channel Bela Sinti Antika. kali ini aku mau masak masakan yang namanya tongkol suwir kemangi dan perkedel jagung kali ini suasananya berbeda guys aku hari ini lagi ada di persawahan jadi aku masaknya di alam bebas nanti aku kasih tahu bahan-bahannya apa aja stay tune in YouTube aku ya guys nanti aku review bahan-bahannya apa aja jadi guys bahan-bahannya kali ini ada tongkol ada dua ada dua siung cabai merah besar satu buah tomat empat siung bawang putih empat siung bawang merah kemangi, lima cabai rawit daun bawang dan seledri tentunya tidak lupa penyedap rasa ya guys Di sini ada tepung beras juga ada 2 sendok tepung beras sama 4 sendok uh, tepung terigu ini air untuk melarutkan nanti kita bikin bahan uh, si jagung bawan jagung dan minyaknya tidak lupa untuk menggoreng dan menumis let's cooking guys mari kita mulai video masaknya nanti setelah masak aku mau mukbang dengan view alam yang indah ini Oke guys Kita mau goreng si Ikan tongkolnya dulu ya Pertama-tama kita tuangkan minyaknya Kita nyalain dulu tongkolnya ambil menunggu minyaknya panas, aku mau ngehalusin bumbunya. Aku pakai dua siung bawang putih, ada dua siung bawang merah, dua cabai rawit merah. Di sini aku udah masukin. Uh... Cabai merah besarnya 2 2 siung bawang putih dan bawang merah Dan dua e, cabai rawit Merah Nanti e, Kita akan Ulek dia Kita akan kasih penyedap sedikit Dan juga garam Kita ulek sampai halus setelah halus kemudian aku masukin si tomat ya guys aku pakai tomatnya setengah aja jadi nggak pakai satu butir ini diulok sampai halus lagi nah ini udah halus ya guys nanti bakalan kita tumis tapi aku mau ngegoreng si tongkolnya dulu Aku punya triknya nih. Kan suka kalau masak tongkol suka minyaknya meletup-meletup ya. Jadi triknya, minyaknya kita taburin dulu oleh tepung terigu. Oke. Kita masukin tongkolnya. Kita goreng sampai dia matang. Oke, setelah matang, kita sisihkan dulu ya. Maaf ya guys, aku lempar, soalnya aku nggak bawa itu. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan tumis bumbunya. Sampai harum ya? Hmm. Harum Sambil hai, Aku mau nginin hai, si tongkolnya dulu Tongkolnya mau aku hai, dulu ya Setelah harum, kita masukin di tongkolnya. Di sini aku mau nambahin sedikit air ya, biar enggak gosong. Daun kemanginya, masaknya kalau salah lama, lama ya sampai dia layu aja. Nah, sudah jadi, tongkol kemanginya mau aku taruh di piring aku. Hmm, aromanya sudah menggoda masih ada satu masakan lagi guys aku mau bikin perkedel jagungnya taruh Perke tongkol sur kemangnya udah jadi berarti aku mau bikin perkedel jagungnya stay tune oke okay, guys aku mau bikin bauan jagungnya mari kita sisir dulu si jagungnya ini aku pakai jagung manis ya Tadi aku sudah bikin si bumbu buat jagungnya ya ada satu siung bawang putih sama bawang merah satu siung cabai rawit merah satu siung kita haluskan langsung kita masukkan ke sini terus aku udah niris daun bawang dan seledri kita aduk dulu Oke selanjutnya kita masukkan tepung terigunya Sama tepung beras yang udah kita campur ya Kenapa pakai tepung beras? Karena biar si adonannya itu renyah Kita kasih air Kira-kira aja ini ya guys sabar untuk makan masakan aku ini Lalu kita panaskan minyaknya dulu oh. jangan lupa nyalain kompornya iya yeah nah minyaknya udah panas kita masukin si bawang jalurnya oh. digoreng sampai kuning kecoklatan ya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan atau kuning kemasan. Waktunya kita angkat, kita tiriskan, lanjut menggoreng sampai adonannya habis, ya guys. Masih masakan ke hari ini sudah jadi. Ada bawang gabung Dan ini tongkol suwir kemangi. Mari kita eksekusi guys, sambil menikmati alau yang indah ini. Oke, kita eksekusi tapi sebelum eksekusi, kita baca doa dulu ya guys. mana air, pakai nasi, hmm. enak. oke okay guys aku mau lanjutin makannya dan mau ini semua nanti bahan-bahan di video ini nanti aku taruh di description box ya kalau misalnya kalian mau bikin di rumah mau praktekin jadi tinggal lihat di description box oke jangan lupa untuk subscribe, comment and like biar channel ini makin berkembang terima kasih yang udah subscribe terima kasih juga yang udah kasih jempolnya sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya